Jika engkau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Janganlah menyuruh sesamamu menunggu sampai besok, kalau pada saat ini juga engkau dapat menolongnya. Jangan bertengkar tanpa sebab dengan seseorang yang tak pernah berbuat jahat kepadamu. Jangan iri terhadap orang yang menggunakan kekerasan, dan jangan meniru tingkah laku mereka. Sebab, Tuhan membenci orang yang berbuat jahat tetapi ia akrab dengan orang yang lurus hidupnya. Tuhan mengutuk rumah orang jahat, tetapi memberkati rumah orang yang taat kepadanya. Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi memberkati orang yang rendah hati. Orang bijaksana akan bertambah harum namanya, sedangkan orang bodoh semakin tercela.